Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinikulli walau karihal musyrikun Wa ashadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammadin wa alihi tawhirin Wa shohbihi ajmain Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittin Amma ba'du fa'ina ahda salh fa'ina inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Bapak Ibu Muslimin Rahimahkullah Karena Luasnya nikmat dan rahmat Dari Allah Ta'ala Tercurah kepada kita Kesehatan, kesempatan Kekuatan, kelonggaran Dan banyak nikmat Yang tidak terhitung Telah Kita rasakan Diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita Agar kita ini menjadi abadhan sakura Hamba Allah yang pandai bersyukur Bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan Bersyukur dengan memperbanyak likurullah Bersyukur dengan mempergunakan kenikmatan-kenikmatan itu Untuk bernilai ibadah dan amal soleh. Nah termasuk kita hadir ke masjid kita ini Untuk melakukan amal soleh Sebagai wujud rasa syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amal soleh yaitu tolabul ilmi Mempelajari dinul islam Dengan sumbernya Yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Kita pelajari hadis-hadis Nabi di dalam kitab Om um Ahkam. Hadis yang terakhir dari bab, yaitu hadis yang keempat, An Abi Musa Al As'ari radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Musa Al As'ari. Ataitun Nabiya Saya mendatangi Nabi Saya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yastaku Dan beliau Sedangkan beliau itu Yastaku Beliau bersiwa Bisiwa Kinrod bin Dengan siwa basah Kola Rawinya berkata itu Abu Musa al-As'ari berkata wa torofusiwaki ala lisanihi dan ujung siwak itu pada lisan beliau wa huwa yakulu dan beliau berkata u'u'u wa siwaku fi vi fihi sedangkan siwa itu berada pada mulut beliau ka'anahu seolah-olah beliau itu yatahawau beliau itu muntah-muntah jadi istilah u u tadi ya, dalam bahasa Arab itu ada bahasa Arab u ada bahasa Arab hak begitu sebagian Kori itu membacanya itu hak-hak gitu kemudian huruf haknya dibuang diganti dengan hamzah. jadi u, u. Nah, artinya ya itu suara muntah-muntah suara yang keluar dari perut karena ingin memuntahkan sesuatu kalau bahasa kita u itu barangkali atau kalau kita masuk ke kamar mandi kemudian kita mau muntah-muntah terdengar suara orang yang akan muntah nih nah uu itu juga demikian jadi kaanahu yatahwaud nah hati sini sahi kita mendapatkan pelajaran dari hati sini bahwa Siwa bersiwak Atau membersihkan gigi dengan kayu siwa Dan yang terbaik Adalah siwa Basah Jadi bukan siwak kering Tapi siwak basah Yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di miswak Radbun Dengan uh, Miswak Radbun dengan kayu siwak basah nah beliau biasa bersiwak tujuannya adalah untuk membersihkan mulut dari bau-bau yang tidak sedap nah menggunakan kayu siwak yang basah itu karena untuk apa membersihkannya untuk mensucikannya itu lebih sempurna Nah sehingga beliau terbiasa Dan membiasakan Untuk bersiwa Dan sudah kita pelajari Di hadis-hadis sebelumnya Bahwa bersiwa Itu merupakan bagian dari Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahkan Dianjurkan sangat kepada kita itu Mempergunakannya itu pada setiap kita berwudhu atau pada setiap kita itu sholat laul an asuko ala umati la amartuhum bisiwaki inda kuli wudhuin au maakuli wudhuin au inda kuli sholatin au maakuli sholatin jadi kalau tidak memberatkan bagi kaum Muslimin, umatku, kata Nabi, "Niscaya aku perintah mereka untuk bersiwak pada setiap atau di saat berwudu, atau di saat sholat." Kalau kita pakai gosok gigi, pakai sikat dan odol, atau pasta gigi. Kalau mau sholat, kemungkinan tidak bisa kita perbuat. Karena ribet Tapi kalau pakai kayu siwa Kayu siwak yang basah itu tinggal Ngambil kita bisa bawa kemana-mana Saya tidak bawa Contohnya ini. Nah, itu mestinya Kalau ada kayu siwa Tiap sholat itu kita siwaan begitu Dan itulah sunnah yang dianjurkan nah, Supaya apa sudah kita pelajari Manfaat-manfaatnya ya, Agar Bau mulut kita ini ya, Menjadi nyaman ketika kita berbicara, ketika kita bersuara Jadi bau-bau yang tidak sedap, tidak enak, tidak nyaman itu eh, terhilangkan Nah sehingga eh, diupayakan bagi kita ini untuk bersiwa Untuk ayas tak siwak untuk mempergunakan siwa cukup kalau jenengan pentumbastah dereng nah kita upayakan paling tidak diagendakan untuk menerapkan sunnah sunnah yang diajarkan oleh rasulillah selawasalam nah, pentingnya bersiwa itu sampai-sampai beliau di dalam hadis ini kata abu musa Al sari itu watarafusiwak ala lisanihi Wahyakulu, u u sampai terdengar suara itu, suara mau muntah. siwa itu masih berada di mulut beliau. Kanahu yataw seolahlah beliau itu mau muntah. Beliau itu orang yang muntah-muntah. Seolah-olah demikian. Nah sehingga ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan bahwa as aut bil'aud itu mas jadi kalau kita menggunakan siwa itu yang terbaik itu akar siwa yang yang basah yang basah dan bersiwa ini ada nilai ibadah wal kurobat wa siwa kaminal ibadah wal -qurobat bersiwa itu termasuk bagian daripada ibadah dan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau kita pakai sikat gigi atau odol, kita mau sholat misalnya pakai sikatan ya kurang pas kalau mungkin waktu berwudu karena bersama dengan air mungkin pas, tapi kalau siwa ini baik pada waktu bersamaan dengan wudhu atau bersamaan kita Tidak sholat nah Siwa ini tetap tepat gitu Kita pakai, kita pergunakan Kemudian kita masuk Bab berikutnya Yaitu Babul maski Alal Nah, Jadi hadis yang keempat tadi Yang terakhir dari babu siwa Itu sudah kita selesaikan Satu bab Ya kita lanjut pada bab yang keempat yaitu babul maski alal kufed bab tentang mengusap atas dua sarung kaki yang disebut dengan kuf kalau dua sarung itu kuf faini kalau satu sarung kuf artinya kuf disini sarung penutup kaki Biasanya kalau orang Arab dulu itu, penutup kakinya itu terbuat dari kulit. Jadi, kakinya itu tertutupi dengan sarung itu. Itu yang disebut dengan kof tadi. Kof faini, dua sarung kaki. Kalau kita lebih mudahnya, itu boleh disebut sepatu gitu ya. Karena penutup kaki kan namanya macam-macam, sepatu atau kaos kaki ya, itu juga termasuk bagian-bagiannya yang jelas, kaki itu ditutupi. Nah, kenapa ada pembicaraan atau pembahasan tentang masalah penutup kaki ini? Ini kaitannya dengan masalah ibadah, ketika kita melakukan ibadah. Pada waktu kita ini bersafar Itu perjalanan Itu boleh bagi kita Untuk menggunakan Khof, itu boleh Kita melakukan Safar, kita pakai khof Boleh Jadi Kita sholat pakai Khof, boleh Kita sholat pakai sepatu, boleh Sholat pakai sepatu, boleh Sholat pakai kaos kaki, boleh Penutup kaki boleh, nah cuman kalau sholat pakai sepatu itu supaya di tanah tidak sebagaimana masjid kita. Kita ini nah, tidak sebagaimana masjid-masjid ini, walaupun dari segi hukum asal sholat bersepatu boleh. Dengan masuk masjid ini, bawa sepatu sepatunya dimasuk, masuk ke dalam masjid sholat pakai sepatu. Hukum asalnya boleh, ya jus. Nah, cuman tidak lumrah. nah, betul lumrah. Jadi, kalau misalnya kita berada di satu tempat, perjalanan mampir di pinggir jalan di tengah hutan, nah, sholat pakai sepatu, nah, itu boleh, tidak perlu untuk dilepas. Nanti, kalau sholatnya di masjid-masjid kita ini pakai sepatu ya, jadi masalah dengan takmir masjid jadi masalah dengan orang-orang yang ada di sekitar nah kita lihat hadis-hadis tentang masalah al-masfu al al-hadisul al awal ini hanya dua hadis Allah dua hadis ini kita pelajari tapi ilmunya sangat luas nanti anil muhiroh ibn su'bah kola kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ini dari Muhiroh bin subah salah satu sahabat nabi dia bercerita saya dulu bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalam satu perjalanan fa ahwaitu li anzi'a khufaihi maka waktu itu saya bermaksud untuk mengulurkan tangan saya lian zia untuk melepas dua penutup kakinya nabi dua kofnya nabi jadi istilah sepatu, kaos kaki atau penutup kaki kita pakai istilah yang mudah kita mengerti kembali ke bahasa Arabnya yaitu kof sehingga kalau misalnya saya bicara kof kita semuanya paham Kof itu adalah ya boleh sepatu atau penutup kaki Namunghiro bin Su'bah ini bermaksud untuk menjulurkan tangannya itu Mau melepas mencabut kofnya Nabi Dua kofnya Nabi Maka Rasulullah SAW bersabda Dak huma, nah, Biarkan keduanya tinggalkan keduanya artinya biarkan tidak usah tidak perlu dilepas tapi apa itu penutup kaki saya tidak perlu dilepas kamu tidak usah repot-repot untuk -repot melepas penutup kaki saya fa ini adhl karena sesungguhnya saya saya sudah memasukkan kof saya ini dua kof saya ini Tohirota ini keduanya itu dalam keadaan bersih Dalam keadaan suci Fama saka alaihima Maka beliau mengusap Di atas dua kof itu Di atas dua kof itu Jadi Muhiroh bin Subah so Ketika bersafar melakukan perjalanan bersama dengan nabi muhammad alaihi saw di salah satu safar safar beliau ini safar rombongan safar bersama-sama safar itu bepergian nah ketika rasulullah saw berada di waktu sholat beliau bertoharah terlebih dahulu bersuci terlebih dahulu yaitu berwudu Beliau itu tetap menggunakan penutup kakinya, membasuh wajahnya, dua tangannya, kemudian mengusap kepalanya dan telinganya. Yang terakhir yaitu kaki. Nah sehingga muhiro bin Subah ini bermaksud untuk melepas penutup kakinya Nabi, kofnya Nabi, supaya terlepas agar nabi itu bisa berwudhu dengan sempurna menurut anggapannya supaya apa? supaya ini supaya bisa membasuh dua kakinya nanti kalau sepatu atau kofnya itu tidak dilepas nah otomatis kakinya tidak terbasahi dengan air wudu sementara di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah, ayat yang kelima itu, itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu. Kenapa ini kaya? ayat Ayatnya, Ya ayuhalladina amanu idhakum tum ilas sholati faksilu wujuhakum wa'aidiyakum ilal marafiki wamsahu biru'usikum wa'arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian tuh berwudu Rikasnya begitu membahas wajah kemudian dua tangan sampai siku-siku kemudian mengusap kepalanya secara keseluruhan tidak sebagian waarjulikum waarjulakum ilal kabain nah ini dan mengusap kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Nah, sehingga berdasarkan ayat itu sebagian dari orang-orang Syiah yang saya baca di dalam kitab Sarah itu mereka berpendapat tidak perlu apa ini tidak boleh tidak tersentuh air ketika berwudu. Kakinya wajib terbasahi oleh oleh air. Sehingga terhapus hukumnya. Yaitu yang menggunakan kof tadi itu Menurut mereka demikian Tetapi itu bertentangan dengan jumhur ulama Jumhur ulama Kesepakatan para ulama nah, Kenapa? Karena ada dalil pengkhususan Sebagaimana yang kita pelajari Kita baca di hadis yang pertama ini Nabi SAW ketika sudah Berwudu mulai dari awal, membasuh wajah, kemudian dua tangan sampai siku, kepala, dan kaki di sini ternyata tidak diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan kepada Muqirah, "Dakhuma." Artinya walatan za'huma. Jangan kamu lepas, biarkan pada kakiku. Kenapa fa ini Karena saya sudah memasukkan kedua kakiku ini, wahana ala Saya itu sudah dalam keadaan berwudu sebelumnya. Maka Nabi pun membasuh, mengusap atas dua kofnya. Yang atasnya saja, sebagai pengganti dari membasuh. Dua kakinya sampai mata kaki Nah sehingga Kita mendapatkan pelajaran Cara berwudhu Menggunakan air Ini bukan tayamom gitu. Tapi tetap menggunakan air untuk berwudhu Wudhunya itu Sempurna dari awal nah, hanya saja Pada waktu Pengusapan Kaki karena Menggunakan sepatu Karena menggunakan hof Sepatu dan khof atau kofnya itu tidak perlu dilepas, kemudian yang diusap itu adalah alaihima yang berada di atas di atasnya bukan kakinya yang diusap, tapi penutup kakinya. yang diusap itu adalah penutup kakinya. Mudah namun buatan Pak Itu kalau sholatnya pakai sepatu. Kalau sholatnya pakai kaos kaki. Atau kalau sholatnya pakai khoff. Ketika berwudhu tidak usah dilepas dari kaki kita. Tapi cukup diusap di atasnya. Diusap marotan, wahidatan. Cukup satu kali saja. Kalau praktek akan. Kalau paling contoh. Jadi ketika sudah wudhu sempurna. Nah kemudian ini. Cukup. Nah Oke. Kemudian yang apa ini? Nggak Pun. Paham gak? Satu kali. Belum satu kali. Tidak ada keterangan yang lain. Belum ada keterangan yang lain. Kecuali kalau ada keterangan. Seperti mengusap kepala satu kali. Karena keterangannya demikian. Jadi yang diusap itu punggung kakinya. Kan Mudah ringan, diusap dengan air. Pakai air tadi, diusapkan kanan dulu, baru kemudian kiri. Tetap yang diusap adalah punggungnya. Jadi, punggungnya ini, kung kayak Mentan, Mawon pun, Mawon cukup. jadi buat unsah sampai sepatu ini, punggungnya saja. Jadi punggunya saja Itu kalau kita Safar Dan kita pakai Sepatu Atau kita pakai kof Nah kalau kita tidak pakai sepatu Tidak pakai kof ya sempurna wudhunya Nah kenapa yang diutap Yang diusap itu adalah Yang paling atas kok bukan yang paling bawah Dan pengusapannya cukup Satu kali Padahal kalau menurut logika, kalau menurut apa? menurut akal sehat kita mestinya yang lebih utama diusap itu adalah paling bawah. Karena kita berjalan pakai kaki kita. Tentunya yang paling bawah itu lebih dominan untuk terkena kotoran. Nah, semestinya kan yang bawah yang harus diusap. Tetapi, kenapa dalam urusan apa ini, wudhu ini yang diusap hanya punggungnya saja, yang paling atas bukan bawahnya? Nah, itulah jinul Islam. Nah, kalau nurut akal atau logika, kenapa sakit gerges? Misalnya, sakit kepala atau sakit apa? Kok yang disuntik bokongnya? terus nih, sakit kepala kok yang disuntik, bukan kepalanya kan begitu? Nah, itu sudah aturan sudah. Sudah aturan alam. Nah demikian juga dalam urusan Dinul Islam ini Jadi ketika kita ini Melakukan perjalanan Dan menggunakan penutup kaki Maka wudhunya Cara wudhunya Itu tidak perlu dilepas Penutup kakinya Kalau memang tidak dilepas maka yang diusap adalah punggung bagian atas dari kakinya bukan kakinya kenapa? penutup kaki yaitu kof tadi itu dan itu sudah menjadi aturan di dalam islam rasulullah s.a.w memberikan contoh demikian cara mengusap kof penutup kaki ketika kita ini berwudhu Maka kita mendapatkan pelajaran Dari hadis yang pertama ini Bahwa Aturan-aturan Di dalam Islam Ajaran-ajaran di dalam Islam ini Tidak diukur Dengan nalar akal Atau pikiran Tidak diukur Dengan akal Dengan nalar-nalar kita Atau pikiran-pikiran kita ini Tidak Tapi ukuran dalam menjalankan dinul islam ini ukurannya adalah dalil Sumbernya datang dari Al-Quran dan hadis nabi sallallahu alaihi wa alihi Nah dalam menjalankan islam ini tidak ada keterlibatan akal sama sekali tidak ada Akal ini harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturan islam tanpa mengotak atik syariat dan hukumnya, tidak Jadi perintah ataupun larangan di dalam Islam ini ya diterima apa adanya sudah. Itulah orang yang beriman, itulah orang Islam Maka Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain Beliau mengatakan Lau Seandainya agama atau dinul Islam itu itu berdasarkan pendapat Berdasarkan akal Pikiran, nalar Pertimbangan Lakana Asfalul khofi Aula bil masfi Min a'lahu Ini saya dalam urusan Pengusapan penutup kaki itu Yang paling bawah Itu lebih utama Untuk diusap daripada yang paling atasnya maka Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan wakot ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya benar-benar melihat Rasulullah SAW alaihi wasallam yamsahu ala khufaihi beliau mengusap atas punggung dari dua khufnya bukan kakinya tapi khufnya nah ini bibuk yang pakai kaos kaki misalnya misalnya kalau pakai kaos kaki itu wuduhnya bagaimana tidak perlu dilepas ya. tidak perlu dilepas kemudian eh, punggung kofnya tadi yang menutupi kaki itu itu yang diusap cukup satu kali tetapi sebelumnya jadi sebelum pakai sepatu sebelum pakai apa Kof atau sebelum pakai kaos kaki, ya sebelumnya berwudu secara sempurna. Nah kemudian berangkat, tadi kan Safa ceritanya. Nah di tengah perjalanan kita singgah ke masjid, wudhunya bagaimana, tidak perlu dilepas sepatunya, ndak apa-apa. Kofnya tidak usah dilepas, kaos kakinya tidak usah dilepas. Ketika berwudu bagaimana, ya tadi caranya, yang diusap adalah punggungnya ini. Satu kali saja Cukup satu kali Cukup satu Satu kali Daniku, Kalau kita melakukan safar Monggo dipraktekkan Itu bagian daripada sunnah Yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wassalam. ampun Ragu-ragu pun mamang-mamang Ini dunia raja yang sih orang jangkep nih, gak pas gak mantap padahal Rasulullah SAW memberikan contoh seperti demikian ini nah jadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu atas izin dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita wuduhkan sempurna ngerti di bahasa itu tapi kalau kita pakai sepatu kita Cukup atasnya saja Dan itu satu Satu kali Kemudian sholat pakai sepatu Boleh Kemudian sholat pakai kaos kaki Boleh Sholat pakai penutup kaki juga Boleh Cuman saya ingatkan Kalau yang pakai sepatu Tidak usah sholat di masjid-masjid kita ini Sebab nanti ya jadi masalah Karena dulu ya Masjidnya itu tidak sebagaimana masjid kita ini Jadi ya dibuat lalu lalang Oh pakai sepatu Biasa dan itu pakai sholat Tempat yang disitu Lalu lalang pakai sepatu Itu digunakan untuk sholat Jadi tidak ada apa ini Tekel, tidak ada keramik Tidak pakai seperti itu Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Itu memerintahkan Sholih alal ardi, Sholalah di atas tanah Sholalah di atas tanah ada, waktu itu ada wisadah yang dipakai oleh sebagian sahabat waktu itu sakit sholat di atas bantal Menurut Rasulullah mengatakan di ala ardi sholatlah kamu di atas tanah itu Jadi tidak usah pakai empuk empuan kalau apa ini waktu kita mengerjakan sholat alas-alasnya itu ya ya tanah langsung itu. Sehingga sebagian ada saudara-saudara kita ini tidak mau sholat di masjid-masjid seperti ini karena pakai keramik. Nih, karena pakai tekel karena hadisnya soli alal ardi solalah di atas tanah ini cara melihat atau mem -me, apanya, mem cara memahami hadis itu seperti itu ini kulombotan gitu. kalau saya tidak ya, seperti ini juga soli alal ardi ini juga soli alal ardi, ini kan di atas tanah juga di atas bumi dan bumi ini Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai masjid. juilal cuilal li ar, cuilal ardi, ardu, masjidan. Jadi bumi ini dijadikan untukku oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebagai masjid. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah. Jadi berdasarkan hadis ini kita mendapatkan pengertian bahwa urusan agama, urusan din baik itu penjelasan-penjelasannya dari hukum, perintah ataupun larangan, sumbernya itu sudah jelas datang dari Allah, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu ti tidak ada keterlibatan akal sama sekali. Tidak ada pertimbangan nalar. Maka, kita pun juga demikian: kita harus terima dinul Islam ini, kita harus terima al-Islam ini. Apa adanya sudah, dan tidak perlu kita ini mengotak-atik ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi, perintah-perintah, larangan-larangan, hukum-hukum yang ada di dalam Islam itu bukan hak kita karena syariat Islam diturunkan ini untuk diimani dan diikuti bukan untuk diotak-atik atau dikorek dikoreksi maka atin al-Islam ini majaa bihin nabiu sallallahu alaihi wasallam min indillah taala min indi alamin dinul Islam itu datang dari nabi Datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walai sama nas min dan bukan menurut apa yang dilihat oleh manusia dari pendapat-pendapat, tidak menurut pendapat-pendapat, atau apa yang mereka ucapkan, apa yang dikatakan oleh manusia dengan pemahaman-pemahamannya itu, atau akal-akalnya. Jadi Islam itu tidak berdasarkan pendapat-pendapat akal pikiran manusia tidak. Ini seperti contohnya kalau misalnya di musim hujan, ya, di musim hujan, hujan itu adalah salah satu udur syari pembolehan bagi kita kaum muslimin untuk tidak mendatangi masjid sholat berja, berjamaah nah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan ketika waktu hujan mu'adhinnya mu'adhinnya nih khusus kepada tukang adam itu tidak menggunakan hayalah sholat begitu Hayya 'ala shalah. Tidak menggunakan lafal azan seperti itu tetapi menggunakan azan. Sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Atau lafal yang lain. Ala. Ash-shalatu firikal. Ala. As-salatu Seperti itu Itu waktu hu, hujan Kemudian ada yang berpikir demikian nah, Sekarang kan sudah ada mantel Sudah ada payung Sudah ada jas hujan misalnya nih. Jadi ya tidak perlu lagi lah ah, Disuruh sholat di rumah Tapi sholatnya di masjid Kan ada mantel, payung Kemudian jas hujan Nah urusan syariat ini Ini bukan urusan berdasarkan Akal nalar pikiran kita Bukan Sehingga tidak perlu nantinya Tidak perlu sehingga apa Sunnahnya nanti Kalau memang itu diikuti Maka sunnah, -sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Itu tidak dihidupkan Di tengah-tengah kaum muslimin Semestinya Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah, kalau memang hujannya itu, kalau memang hujan datang turun itu, itu muadzin tukang adanya sesudah asyadu Anna Muhammad Rasulullah itu mengucapkan tadi yang sebagaimana saya contohkan dan sumbernya jelas datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena ini adalah urusan agama, ini adalah urusan din. Kita tidak berani menerapkan, tidak berani mengamalkan kecuali berdasarkan da, dalil yang jelas dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kadang-kadang sebagian dari kalangan kita ini masih merasa berat untuk mengamalkan sunnah yang jelas dalilnya. Kenapa pertimbangan perasaan? Menggunakan pertimbangan logika. Padahal kalau pakai sama-sama logika, kenapa Pak tidak ke masjid? Hujan. Kenapa Bu tidak ke masjid? Waktunya pengajian tidak ngaji. Karena hujan. Hujan dijadikan sebagai utur alasan. Hujan dijadikan sebagai alasan untuk tidak mendatangi sholat berjamaah berjamaah. Padahal adanya berkumandang hayalas sholat. Makanya Rasulullah saw memberikan contoh. Nah karena hujan tidak bisa sholat berjamaah, karena hujan tidak bisa ke masjid, karena hujan terhalangi untuk melakukan sesuatu itu, Rasulullah saw memberikan contoh dan diterapkan oleh para sahabat itu. Sesudah asyadu anna muhammadar rasulullah itu Sallu fi buyu tikum Dan ini wantun apa buatan? Paurun <tuh>, apa buatan? Menerapkan sunnah yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi salam Ini model apa ini? Sesudah asyadu anna muhammadar rasulullah asyadu anna Muhammadar rasulullah maksudnya kan khayalah sholat tau okay? ya fi buyutikum dua kali kemudian khayalah falah dan seterusnya sebagaimana biasanya nah ini kalau memang jelas sumbernya dalilnya di dalam hadis-hadis nabi -Salam yang sohheh maka tidak perlu bagi kita ini untuk merasa berat hati untuk menerapkan atau mengamalkan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW demikian juga dalam urusan-urusan yang lainnya kalau tadi dalam urusan khof yang diusap yang paling atas dari punggung kakinya khofnya itu Kemudian urusan adan dan juga urusan-urusan yang lain Asalkan kita itu tahu dalil Kita mengerti dalil Kita lihat dalil yang sahih Yang jelas sumbernya Al-Quran bicara Hadis-hadis Nabi juga berbicara Tidak perlu diragukan bagi kita kaum muslimin Untuk menerapkan atau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua juga berkaitan dengan masalah kof ini. An Hudzaifah il Yaman kola. Dari Hudzaifah bin Yaman, "Kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Saya pernah bersama dengan Nabi Dalam satu perjalanan Fabalah Maka beliau kencing Biasa tau ya Tiang ini Tidak ada hajat nih, Baik di watu mukim ataupun safar Punya hajat nih. Ya ditunaikan hajatnya Rasulullah itu membuang hajat Kencing Watawa doa kemudian beliau berwudhu Dan pada waktu wudhu Wa ma ala Beliau mengusap pada dua kofnya Yang diusap tuh dua kofnya Jadi bukan kakinya Tapi hofnya Itu kalau pada waktu safar Maka penggunaan kof ini Di dalam riwat yang lain Itu batasannya tiga hari Batasannya tiga hari Waktu safar Kalau yang mukim Menggunakan kof Itu batasannya satu hari Di dalam hati yang lain nanti akan kita temukan keterangan demikian nah kita melakukan safar yang namanya safar membutuhkan bekal, perjalanan kita mau bepergian kita mau kemojagung ini niku bepergian apa? -apa kita, kita. yakin? Nge? berarti jagung bisa disebut, disebut safar nge? ke Surabaya bisa disebut safar, tenkandangan sehingga disebut safar Safar itu artinya bepergian yang disitu memang membutuhkan bekal. Maka, ketika kita melakukan bepergian, boleh kita ambil ruhsoh, ruhsoh, ruhsoh, atau keringanan keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ruhsohnya apa saja. Kita melakukan perjalanan Safar itu boleh meringkas sholat Antara yang sebelumnya itu Empat rokaat diringkas jadi Dua Kemudian kita juga boleh sholatnya itu digabungkan menjadi Satu dengan meringkas Tadi yang asalnya Empat-empat duhur dan asar misalnya Duhurnya dua rokaat Kemudian kita sholat asar Dua rokaat Dalam satu waktu itu boleh baik di permulaan waktu atau diletakkan di akhir waktu dengan jam setengah lima atau jam lima dari sini dari wonosalam sini mau ke mojagung tentu nah ternyata apa sampai di Mojabung sudah maghrib sudah terdengar adzan itu maka di sana kita boleh karena kita melakukan safar kita boleh ambil rukshah itu sholatnya digabungkan saja jadi nanti tidak usah sholat isak di waktu sholat isya Kenapa? Ya karena itu rukshoh dalam safar. Itu adalah rukshoh, faktu ruhosohu. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah saw mengatakan demikian, faktu rukshohu. Itu adalah dari Allah Taala. Ambillah rukshohnya. Ini kalau jenengan kadang-kadang si abot si berat, nih kata ini sholat jamak mohon mikir ping sewi. Orang mantep ini, katanya sholat jamak kosor jamak taktim katanya takhir. ini gusik, wah sih kok. Nanti masih bisa sholat di waktu di, di waktu waktunya kok. Padahal itu adalah khusus untuk orang yang melakukan safar. Dan rukshah itu hukumnya sama, sholat dua rakaat hukumnya sama dengan sholat empat rakaat. Ganjarannya podong, ngenten, sama-sama saja, Nonton lah, eja kemudahan asale papa tadi. Loro asale waktu-waktunya itu sempurna, kemudian e, diringkas, ditaruh taktim atau takhir nenten. di depan atau di, ah, di akhir. Jadi, boleh salat maghrib, isaknya digabung itu diletakkan di waktu salat maghrib. Habis salat maghrib, kemudian salat dua rakaat itu salat isak. Kemudian boleh juga nanti sajalah. Kalau, kalau waktu perjalanan mau pulang, nah, jadi nyampe di sana di Ngerimbi atau mana, mampir masjid, sholat, Berarti sholat maghribnya tiga rokaat, kemudian sholat isaknya dua rokaat. Ya, sunnah-sunnah yang demikian itulah yang banyak tidak dihidupkan oleh kalangan kita kaum muslimin. Demikian juga yang kita bahas di dalam hadis ini, babul Masih al kufen. Jadi kalau kita memang pakai penutup kaki boleh kita berwudu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini namung kalih hadis. Babnya mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat menawi wonten perkawis Yang perlu ditangkletaken monggo. Nggih, okay, monggo Pak. Kalau berjamaah dengan mukimin di sana maka sholatnya mengikuti jamaahnya kalau sana empat rakaat ngi empat rakaat karena kita sebagai makmum kalau kita sholatnya sendiri sholatul safar rakaat ini sholatul jum'ah rakaat ini sholatul ain ini rakaat ini jadi solat id dua rakaat, solat jumat dua rakaat dan solat asar eh solat safar itu juga dua dua rakaat. Itu kalau kita sholat sendiri, kaya. Kalau kita menjadi imam, kok disuruh jadi imam musafirnya disuruh jadi imam. Kaya. Kebetulan sholatnya sholat Isa atau sholat duhur nggak tahu ini paling tampil Monggo pak jenengan jadi imam Maka Rasulullah s.a.w. Memberikan contoh Itu ya sholatnya Dua rakaat. Jadi imamnya sholat dua rokaat Lalu makmumnya bagaimana oh, Makmumnya mukim Lalu jenengan milih musafir jadi imam kok Lalu musafir diberi pilihan Untuk mengambil ruksa Walaupun juga diperbolehkan, ya. sholatnya empat rokaat itu ya boleh yasah sah ngerti. Cuman kalau musafirnya itu memilih mengambil rokhsholat durnya itu dua rokaat nih, sehingga juz makmu itu tetap petang rokaat, boten rong rokaat, imamnya salam makmume ngadeg ngat dek, nerusakan Nerusakan dewi WTV, buatan nunjuk, ya kamu ikut salam, amamu ya imam, -tun. -tun. Ini batal jadi imam, teman-teman buatan, batal al suratnya kan, teman lek masbuk niku, utawi si nutuk kakan, nutuk kakan nih di buatan imam, se sebelah, kamu jadi imam, kan, enten nonton sih, nonton jadi kenapa posisinya, makmum ini sama-sama masbuk. Kemudian imamnya sudah Salam. Nah baru kemudian yang sama-sama mas ini menjadikan sebelah kanan atau kirinya jadi badalnya imam. Mantau dulu. Sampai kadang-sampai -kadang, si tengah ini memberikan kode sendiri. Nasi nggak ada namamu imam Yusuf apa? Wongi sholat kat mau kok? Di tengah-tengah sholat apa boleh kita memilih imam? Asal apa tuh? Imbo tuh nanti sunnah itu mas bu dewi-dewi yang -dewi. luput, monggo diterusakan kekurangan, ini. disempurnakan jelas pak oke, mau beri pak musafahatus safar ya. jarak perjalanan itu, gie, laku loh jenengan, jenengan pepergian ini, tujuannya terpunti Nah, misalnya safarin nikut ngegini ringgi, kilo Atau kita bepergiannya mau kemana ya tergantung. Jadi ada yang dekat, ada yang jauh. Untuk pengambilan ruh shohrusoh itu, itu tidak uh, ditentukan jaraknya. Tidak ditentukan jaraknya, tetapi dia menjadi musafir, bermaksud untuk melakukan safar nonton kumpul bingung artinya tidak ditentukan jaraknya harus kalau menurut sebagian ulama memang ada dan mayoritas itu dipakai di negeri kita masyarakat Indonesia ini itu hadis yang menyatakan arba atau burudin empat burut nah, itu sama dengan kurang lebih 80 kilo oke kurang lebih 80 sekian kilo meter, ini, baru boleh menjamak, mengkosor, atau mengambil rukshah dalam dalam safar. Tetapi kalau sing menyatakan hadisnya doif, ini, karena hadisnya doif. Dan tidak hanya empat burut saja yang menerangkan jarak safar itu, ada juga hadis yang menerangkan itu isna asaro milah amyal itu 12 mil 12 mil 1 milnya ya sekitar 1,6 kilo kira-kira kemudian juga ada hadis yang lain menerangkan Rasulullah SAW itu kalau melakukan safar menjamak mengkoser mengambil ruksa safar itu beliau sesudah melewati 3 mil 3 mil bilya itu menjamak mengkosor shola salah sata amyalin jadi hadisnya itu banyak nge. jadi ada yang 80 kilo tadi ada yang 12 mil tadi ini ada yang 3 3 mil, 3 mil ini 1 1,6 kurang lebih ketahui 1,5 kilo nge. nah ini ini pintar lah dikambir berarti Pinten? Nah, kita ngenten sumber arom kalih ngriki enten pinten kilo, pinten? Pinten? nggih diukur malih ditung. Nah, hadis-hadis yang menerangkan tentang pembatasan jarak itu itu menunjukkan Bukan takyid, bukan penetapan. Harus sejarah itu bukan. Karena tadi ada yang dikatakan empat burut, dua belas mil, tiga mil, tidak. Sampai ada yang berpendapat yaitu Ibn Umar. Ibn Umar itu eh, anaknya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, Ida safarta milan kosorta sholat. Kamu kalau sudah berniat melakukan perjalanan, meskipun kamu sudah berada dalam jarak satu mil saja, boleh kamu untuk mengkosor sholat. Boleh. Jadi kalau apalagi kita ke Ujagung, kita ke Surabaya, kita kemana-mana, lebih dibolehkan untuk mengambil rukshoh tersebut. Fakturu Jadi ambillah rukshohnya yang datang dari Allah. Yang dicontohkan oleh Rasulillah Sallallahu alaihi wa alihi wa Nanti babnya, dalil-dalilnya Nanti jelas akan kita Dapati insya Allah dalam kitab ini Atau dalam kitab buluh Oke, okay. Banyak lagi boleh pak Oke okay. Tidak ada pembatasan jarak, juga tidak ada pembatasan waktu. Yang penting tetap jadi musah, musafir. Panjenengan nah, dengan keluar dari rumah. Melakukan perjalanan tiga hari. Melanjutkan lagi empat hari, lima hari, empat bulan, satu tahun. Tapi tetap berada dalam perjalanan. Selama dalam musafir itu boleh mengambil ruksa. Ini kurun monggo. Mboten kurun kisah Kerso menuruh sohniku lebih layak utama untuk diambil jadi jenengan kok bentino kok jamak. menjama nah, mulih berpergiannya waduh bentino apakah safar li tijaro atau safar li wujuhin akor labaksa jadi tidak ada masalah safarnya itu karena pekerjaan atau safarnya karena urusan-urusan uh, yang lain yang penting jadi safar itu boleh untuk mengambil rukshah rukshah di dalam safar. Ibu -ibu, Jadi yang namanya safar nih gue kadang nginep kadang boten. Kan safar kan tidak harus mesti meluaku. Nah pegeleng, ulareng, Itu posisinya sebagai musah, musafir. Jadi waktu yang bersangkutan itu nginep ya, bermalam di hotel, atau nginep di masjid, atau di mana saja nih, maka dia boleh mengambil ruh, roh, di dalam safar. Termasuk sholatnya tadi itu boleh di ringkas, di kosor, atau di jamak kosor itu boleh Tapi kalau, kita di masjid, kita... kalau berjamaah di masjid, mengikuti aturan yang ada di masjid. Misalnya semantu sholat maghrib kados Kalau saat sholat maghrib, kalau sholat dua rakaat, niku sholat isya Mungkin geng pun batunisah sholat ngantren. Tahu Sholat malih isya dan itu sudah aku sunnah, mendapatkan ganjaran sunnah dapat nilai sunnah nanti dalil-dalilnya juga akan kita dapati di dalam kitab-kitab hadis, mulai kalau jenengan menggosabar Insya insyaallah kita akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang kita belum mengetahuinya, enten malah oke okay. Okay. makmum masbuk makmum masbuk tadi bermakmum dengan makmum masbuk nah ya diperbolehkan sekali pak jadi kalau makmumnya siapa disitu makmumnya kan banyak kita milih saja siapa yang jadikan imam tidak apa-apa jadi Uh, sob yang pertama ini ternyata ada yang jadi mas bu kita masuk gitu, nah, kita kan sudah, sudah ketinggalan dengan imam nah, kita boleh bermakmum kepada ya memang demikian karena untuk mendapatkan nilai berjah, berjamaah tergantung sholatnya sholatnya jahar baca jahar sholatnya siri Sihir kata seduhur kali asar ya sendiri-sendiri, siri kalau salat maghrib dan isya ya mestinya jahar tapi kalau berada pada rokaat yang ketiga Mereka, kalau mendapati rokaat yang ketiga mengikuti imamnya saja imamnya rokaat ketiga berarti kita masuknya mengikuti imam, bacanya ya tidak usah dikeraskan sendiri tidak, Bacanya mengikuti imam baru kemudian kalau kita ini Melanjutkan kembali, ini, masih berada pada bacaan yang jahar, maka juga disunahkan untuk waktu-waktu e, yang di situ dibacakan jahar. Ya, kita baca dengan jahar, walaupun sendiri, minimal kita terdengar diri kita sendiri. Walaupun lindungnya malih, monggo. Okay, berarti kali monggo. <tuh> nggih malah seneng ini ganjarannya kalah asal nilai berja berjamaah jadi boleh jadi kalau kita walau kita sudah sholat enten, enten tiang sholat kok diri diri bangian oleh ganjaran jamaah boleh sholat lagi boleh tidak apa-apa ya bagi yang bersangkutan menunaikan yang wajib bagi kita yang sudah menunaikan yang wajib kita mendapatkan shoda serta pahala shoda nafilah pala sunnah nonton nonton gih Kenapa nah, pak monggo? Misalkan kita ada kegiatan yang bisa tidak bisa ditinggal karena menemukan orang sakit yang parah atau apapun kegiatan yang tidak bisa ditinggal apa bisa dijamak juga? Apa bisa dijamak kalau kita ini karena sesuatu yang sangat emergensi? Jadi, kalau kita ini berada di waktu-waktu yang kita tidak bisa mendatangi, misalnya berjamaah, kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan, kita selesaikan, kita tunaikan, nah kemudian kita kerjakan sebagaimana yang sesuai dengan jadwalnya saja. <tuh> Nanti kan ditutup-tutup, nah ini pengkawihannya, ini mentah, saya, tak tutup-tutup, eh, tak jamaah ya, dijamak, diingat, dan itu padahal berada bukan dalam keadaan safar Bukan dalam keadaan musah, musafir Nah kalau dalam keadaan mukim ya mengikuti aturan-aturan dalam mu mukim Kalau misalnya emergensi seperti itu tadi salatnya ya sesuai dengan waktu-waktunya mawar Kecuali kalau misalnya jenengan ten rumah sakit, misalnya riko Nah, itu boleh mengambil ruksoh-ruksohnya Karena juga berada dalam Waktu Apa itu e, Musafir Kan ngonton Mukim nopo musafir kan harus dipidahkan Karena yang mengambil ruksoh itu adalah Musafir Kalau mukim mengambil ruksoh Itu ada alasan-alasan yang lain Seperti ngeten, nih, Mengambil ruksoh Waktu hujan itu kan e, Solu buyu Ruksohnya apa Jamaah seluruh Yang ada di masjid ini Sholatnya digabung saja jadi satu Sholatnya Maghrib dan isyak jadi satu Cuman bukan kosor Tapi sempurna Sholat maghribnya tiga Kemudian isyaknya Empat Setelah itu waktu Masuk sholat isyak datang Ya umbutin usah sholat male Wong baung pun sholat Isa Nah, itu ruksoh yang diperbolehkan oleh syariat. Yang penting ada dalil lagi. Diperbolehkan oleh syariat. Nonton, Pak. Gih. Jelas sama buatan nih Nah, ningali dalil dalil-dalilnya maupun. Ini kitab-kitab hadis. Nah, kita lebih mendapatkan banyak ilmu kalau melihat dalil-dalilnya. Cukup, Oke, muka, -muka. Nikin nadasaken tambahan ilmu manfaat kang kula jenengan. Allahumma robbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.